terus hmm, walaupun aku dikasih mie asam yang setiap hari aku bisa makan setiap hari hmm. Hmm. kita akan mati semua hmm. astaga kamu sejak kapan ada di situ? kalau makan samyang yang namanya setiap hari mati semua karena dalam tubuhnya terbakar enggak walaupun tiap hari makan aku bisa makan mie asam yang setiap hari teman-teman oki okay semua yang suka mie asam yang tolong kasih like-nya ya oke okay. oki okay. Oki okay, oki. Okay. Aku tidak bisa makan itu, terlalu pedas. Huh, oke okay, okay, okay. Jadi dia tiba-tiba kabur, terus jatuh sendiri. Teman-teman, <laughs> <laughs> katanya hari ini makanan sekolah adalah misam yang pel. Misam yang? Oh no. Nice. Akhirnya makanan sekolah yang aku inginkan dari dulu, misam yang keluar juga. Seneng banget. Aku juga suka misam yang Tapi Tella, kamu gimana? Aku bisa makan yang benar. Aku bisa makan makanan pedas. Bagus, hari ini misam yang. Makan misam yang. luar biasa. Misam yang memang dengan hotdog nyongnyang Aku suka banget kombinasi ini Aku cuma suka hotdognya. Kalau gitu, aku akan mencoba mie samyang dan hotdog miang sekarang. Uh, gulung-gulung dan satu mun Oh, hmm, hmm, uh, pedes. Oke, okay, I'm gonna try this. You can do it. You can do it. Tiga detik setelah makan misam yang berwarna merah. Oh, aku tahu bakal pedas. Oke, okay, I can finish it all. Oh, no, I can't. Terlalu lucu banget. Pedas banget kan? Bibirku sepertinya hilang. Masih ada kok setelah pulang sekolah aku akan pulang ke rumah dengan hotok Nangis, tangis telah nangis, nangis. <tuk> <tuk> lucu banget <tuk> lucu banget beneran <tuk> emang misam yang cocok dengan hotok kalau makan dengan begini Enak banget Dan ketika pedas Kalau makan jelly minion Makan misam yang dengan Jelly Oh enak banget loh Hmm, Buka jelinya Lalu dimakan Aroma lemon manis Asam awesome. uh, uh. uh. Masukkan misam yang dalam lubang ini <laughs> mm. Mm. Manis asam, wow! Makan mie sameng enak banget, wow! <sighs> oh, aku nangis, oh. Kau capek banget ya, padahal udah tidur Vicky, kamu capek ya? <gif> Itu di belakangmu Belakangku? Kenapa? Apa? Eh, siapa nih? Oh, ketua kelas bener-bener <gif> Bangun tidur, katanya makanan sekolah hari ini juga enak Beneran? Hari ini makanannya apa? Makanan untuk hari ini adalah akar teratai dan terong goreng, eh ikan ganjal, katanya pasti enak. Bukan bungkus misam yang, wait bungkus misam yang, Oh, spring roll makanannya misam yang lagi, gimana bisa ya dua hari berturut-turut gini? Iya ya. Tapi aku suka Hmm, aku akan pergi ke kantin beli roti saja Iya betul, kamu hari ini kan pergi ke toilet terus kan? Iya, yeah, makanya Aku pergi duluan ya Iya, yeah, telah semangat Duluan aja Aduh, kalau banyak makan makanan pedas bakal kayak gitu Hati-hati ya semua Gak apa-apa kalau makan dengan yogurt. Hmm Rasa pedasnya hilang Sepertinya terasa enak di mulut Aku akan mencoba Uh lembut lucu sekali Seperti bantal juga ya Hmm. Suaranya bagus Oh uh, ini kenyal banget dan juga enak Dan rasa pedasnya jadi berkurang Karena kamu makan mie sama yang setiap hari Kamu jadi jago makan makanan pedas tahu. Kayaknya gitu Makan sekali lagi makan, terus kalau pedes, ayo makan marshmallow kitty. marshmallow kitty, wow. di dalam sini ada coklat loh. kalau dibuka, wah, rasanya halus banget. ini harus coba disentuh. marshmallow kitty, wah, wow. <tuk> ini kok lucu banget ya. wah banget, kayak hamster. aku cobain ya. aku akan mencoba. banget. Ini akan meleleh dengan cepat dalam mulut. Meleleh dengan cepat karena mulut pedas sekali. Coba lihat deh. Nih, lihat nih, udah hilang semua. Tapi si ketua kelas kan nggak bisa makan makanan yang pedas. Di mana ya dia? Hah? Ketua kelas ada di situ. <tuh kelas> lihat ketua kelas deh. Dia kepedasan banget, lihat deh. <tuh kelas> Tapi dia so kuat sih karena kan So, kuat banget deh eh aku akan ambil foto dan mengejeknya sumur hidup kiki vicky ah sakit perut ah waduh jangan apa ini hah bodoh kenapa aku kamu bodoh makanannya pedas tapi sok kuat terus tetap dimakan aja hah bukan itu aku bisa selesaikan semua sepertinya aku harus pergi dulu deh eh bisa terkena diare loh kamu juga ke kantin makan roti aja berantela Astaga, astaga, astaga! <tip> Tapi dua hari ini kita misam yang terus loh. Mungkin hari ini juga? <tip> Gak mungkin. Hari ini mungkin bukan misam miang... <tip> Teman-teman, katanya hari ini makanannya juga misam yang. Hei, apa?